Nah, akan dicoba dari ya, luar Akan dicoba Bintang samudia Bintang samudia saat ini Akan mencoba dari luar Pembelumat sederhana 200 meter Sisi <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> itu peserta lomba udah udah bulan Kinggasi dan juga Bintang Samudra. Kinggasi Bintang Samudra, dua ekor kuda yang saat ini bertempur ke depan dan juga Nawang Wulan di Nawang Wulan di posisi yang ketiga. Apa perlu buat tenang-tenang saja Kinggasi saat ini sangat juara bertahan. Dan Tantangannya akan dicoba dari arah luar dari kuda Bintang Samudra. Bintang Samudra Kinggasi. Kinggasi Bintang, -bintang Samudra, posisi ketiga adalah kuda Nawang Wulan. 400 meter yang akan datang, saudara berimpin saat ini dua ekor kuda, dua ekor kuda saatnya berapa keluar sekali saudara? akan, akan dicoba dibuangnya luar, akan dibuang pindah saudara, pindah saudara saat ini akan mencoba dari luar berapa keluar segera, 200 meter yang akan datang, 300 meter yang akan datang, Habis bisa bisa saudara. Masa muda dan tiga... Nah, Alhamdulillah Inilah Sangat Mendebarkan Luar biasa pertarungan di kelas 9. sangat mendebarkan luar biasa pertarungan di kelas 9 Nah, saat ini telah memiliki atau ada Memiliki peningkatan yang sungguh -sung sangat signifikan Untuk bintang sang Samudra yang Beberapa waktu yang lalu Adalah yang dimiliki oleh dari Silustable Saat ini berpindah tangan ke Derangga atau dera, dari Samudra Stable. Ada beberapa orang waktu yang lalu dimiliki oleh seluruh Stable saat ini berpindah ke Samudra Stable dan bintang Samudra, lebih gizi sang juara bertahan dari pada waktu kejuaraan Pacuan Kuda Kejurnas seri 2 sebagai juara pertama di Pasuruan. Saat ini di Kebumen sudah kembali lagi, lagi menjadi sangat juara. Diterima outfit saat ini.